Insya Allah, trek trek ikan layur, guys. Masya Allah layurnya maksud lagi makan ini. Assalamualaikum warahmatullah. ya. dengan tujuan menuju ke laut Tabanan ya. Ikut mencari ikan layur ya. Teman -teman. Semoga selamat sampai tujuan dan mendapatkan hasil ikan layur yang banyak ya, teman-teman. Doakan ya. Ya, terima kasih atas bantuan teman-teman. Tanpa teman-teman channel saya bukan apa-apa ya. Terima kasih atas dukungannya. Oke ya teman-teman Kita lanjut saja Karena mesinnya terlalu berisi Ini ya teman-teman Oke kita lanjut Mendungi-mendungi antik Ini kok menyisik-nyisik sandretnya sudah nampak sandretnya oh, uh, oh, wow, lagi oh, ada Dia Trek, trek. ikan layur guys Insya Allah layurnya maksud lagi makan ini jam 12 layurnya ini makan ada yang 1 kilo ada yang 2 kilo rupanya besarnya ini ¡Suscríbete al canal!